Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Terus mengingatmu, memikirkanmu Semua tentang dirimu Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu yang mampu, tampakku, Tuhan maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari. ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia Bagaimana